Merujuk hasil dari Tim Penetapan Harga Tandan Buah Segar, TBS, Sawit Provinsi Kalimantan Timur, Kaltim, untuk perhitungan harga TBS sawit pada periode November 2022, 1 hingga 15 November 2022, menetapkan harga sawit umur 10 tahun naik Rp77 per kilo menjadi Rp2.297,86 per kilo, yang ditetapkan pada Selasa, 15 November 2022.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 sawit umur 5 tahun 2174,80 rupiah per kilo, sawit umur 6 tahun 2197,31 rupiah per kilo, sawit umur 7 tahun 2209,96 rupiah per kilo, sawit umur 8 tahun 2227,01 rupiah per kilo sementara sawit umur 9 tahun 2270,93 rupiah per kilo dan sawit umur 10 tahun 2297,86 rupiah per kilo. Di mana harga minyak sawit mentah, CPO, ditetapkan 11.191,10 rupiah per kilo dan harga kernel, inti sawit, 5.105,01 rupiah per kilo dengan indeks K85,08 persen. Sekian harga sawit untuk tanggal 17 November 2022. Untuk mendapatkan harga sawit setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.